Siapa kamu Hai kayak baik lah. Yeah, yeah. dari kelas 12 1. Saya merasa senang karena saya setelah menyelesaikan upah pak ini dan hasil kerjaan saya sendiri dan hasil ini saya dapatkan karena saya itu sering belajar dan sering mencoba dari sebuah kesalahan. Ya, waktu masuk ke SMK TI lumayan. Dukungnya sudah bagus, siswanya banyak, halamannya luas. Setelah selesai, ikut ujian, apa namanya, siswa-siswa bisa mengerjakan. Untuk para siswa, belajar dengan baik, fasilitas sudah baik, gunakan fasilitas dengan baik juga. Jadi fasilitasnya untuk SMK TI bagus. Uh, siswanya juga harus apa namanya, uh, digunakannya dengan baik fasilitas itu. Yang diadakan ujian uh, praktek kejuruan atau kakak di SMK Tebu Islam uh, pengujinya semuanya dari uh, luar luar SMK 1 dan dari penguji eksternal dari Akkom dan Alhamdulillah yang saya khawatirkan tadinya mungkin uh, ada kesulitan-kesulitan tapi Alhamdulillah saya bangga karena dalam waktu yang disediakan 4 uh, jam hanya dalam waktu 30 menit ada yang sudah keluar kemudian yang tiga yang tiga uh, dengan waktu 40 menit dan itu sangat di banggakan uh, sekali jadi saya uh, bersyukur Alhamdulillah bisa